membahagiakan sekali untuk kita semuanya. Alhamdulillah persahabat untuk teaser kedua lagu insan biasa ini sudah masuk tiga trending untuk umum persahabat di YouTube dan untuk luar biasanya persahabat ya lagu teaser kedua ini pun bersahabat ya dalam 19 jam penayangan sudah masuk trending tiga. ini keren banget, suatu kebanggaan suatu kebahagiaan yang tentunya kita rasakan dan dapatkan 19 jam sudah menangkring di trending 3 dan viewersnya sudah mencapai 236 ribu viewers ini suatu kebanggaan yang amat luar biasa mudah-mudahan semakin kompak untuk warga Konoha, semakin solid untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Kejora dan besok siap-siap ya untuk trendingkan kembali buat launching single baru yang full tentunya kita semakin gak sabar menantikan full lagu insan biasa yang akan diluncurkan besok persahabat semangat untuk kita semuanya Kemudian juga persahabat berikutnya, kita simak juga nih kabar yang sangat membanggakan untuk hashtag Lesti Kejora, ini hamil satu rilis persahabatnya hashtag Lesti insan biasa dan hashtag Lesti Kejora tembus 17 billion viewers di tiktok, ini juga luar biasa persahabat. Kita simak juga persahabatnya kalimat caption yang ditulis langsung oleh akun Squidip situ dikatakan hashtag Lesti Kejora tembus 17 billions viewers di tiktok Selamat untuk Bunda Lesti Jangan lupa malam ini, nonton di tiktok pakai hashtag Lesti insan biasa Hashtag Lesti Kejora dengan sound insan biasa yang resmi dari 3D Entertainment ya Yuk, branding katanya itu, bersahabat Data viewers, hashtag Lesti Kejora di fanbase de Alida tanggal 10 Februari 2022 6 miliar hashtag, 10 April 2022 7 miliar hashtag, 10 Juni 2022 8 miliar hashtag, dan tentunya tanggal 11 Agustus 2022 9 miliar hashtag, dan untuk tanggal 1 Oktober 2022 11 miliar hashtag, tanggal 2 Oktober 2022 12 miliar hashtag, dan tanggal 5 Oktober 2022 13 miliar hashtag tanggal 13 Oktober 2022 14 billion hashtag tanggal 26 Oktober 2022 15 billion hashtag dan tentunya tanggal 14 Desember 2022 itu 16 billion hashtag dan tentunya tanggal 13 Maret 2022 itu 17 billion hashtag wow luar biasa semangat terus pokoknya untuk warga Konoha semangat update semua media sosial Mudah-mudahan makin kompak, makin solid untuk kita semuanya dukung penuh karya Lesti Kejiora. Selanjutnya, para sahabat, kita simak juga kabar terbaru yang kita dapatkan dari Bunda Lesti satu jam yang lalu mengunggah foto bareng Siti Nurhaliza. di Masya Allah, akhirnya bertemu juga nih, para sahabat, ya dengan My Idola. Alhamdulillah, para sahabat. Kita simak juga kalimat yang ditulis oleh Bunda Lesti. Temu kangen sama Kak Iti, Masya Allah, sehat selalu Kak Tia Arifin, mana rindu juga katanya itu. Masya Allah. Alhamdulillah, para sahabat, ya. Temu kangen kata Buda Lesti dengan Kak Siti Nurhaliza Suatu kebahagiaan juga yang tentunya didapatkan warga Konoha hari ini Alhamdulillah Bibi Al juga bisa bertemu dengan tentunya idolanya Buda Lesti Kak Siti Nurhaliza Ini juga bersahabat dia ya, suatu kejutan untuk kita semuanya Bismillah ya mudah-mudahan di konser Lesti Kejar nanti bisa duet bareng dengan Siti Nurhaliza Amin Masya Allah Berharap banget kita berdoa Dan tentunya berdoa yang baik ya Untuk idola kesayangan kita Kemudian, tersahabat disimbang juga selanjutnya, kita mampir ke outfitnya BBL, tersahabat ya. Sweater atau jaket yang dikenakan oleh BBL hari ini mereknya Gucci nih, harganya bukan kaleng-kaleng, mencapai 5.240.000 rupiah. Harga yang sangat amat fantastis, berkah barokah untuk Leslar family, dan mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita juga bisa nular ke kita semuanya, amin. Masih menunggu cindukan terbaru lainnya di hari ini persahabat jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube di TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.